Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu, lebih baik aku. Tunduk aku dengan cilu kamu Sih Tue Pasrawasih Masih bersama Ulat Group Aku dengan pedangmu Asal jangan Kau bunuh aku Dengan cintamu Lebih baik aku Kau bunuh aku dengan cintamu Terima kasih ya